Bagaimana lalap dari Indonesia? Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama ketik terut, kecuali Muhammad Haikal yang tampil sebagai starter. Witan adalah pemain yang pengalaman dua kali sebagai finalis, finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di Sea Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama dan kita lihat Indra Safri, tentunya diharapkan mampu. Kita ingat tahun 1991, kita mendapatkan medali emas Nah tentunya Thailand Banyak membantu cadangan pemain-pemain ini seperti Leo James Anan dan juga Purasan ya, Isara sangat confident dengan pemain yang diturunkan antara saya, kebudaraan Cikpol dan Cahyapait dan tentu saja tadi saya sebut, sempat saya sebutkan bagaimana Canarong adalah pemain yang perlu diwaspadai Ya, masih menyimpan Anan, masih menyimpan Purasan dan juga masih menyimpan Leo Jebs yang tentunya akan menjadi strategi pelatih berusia 42 tahun yaitu Sri Taro yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dagang Medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 1991, dan kita tahu bagaimana kemudian reputasi dari timnas Indonesia emas sejak terakhir kali 91. Masih dinam masih balon sendiri di tengah langsung, oh masih dekat kepada Sulaiman, nah, dan banyak orang menganggap bahwa Kambi adalah salah satu orang atau biang keladi diusirnya para pemain Indonesia. Ada tiga pemain saat itu. Jadi karena medali emas dan setelah itu dia akan mengundurkan diri dari timnas Thailand. Masuk bagian shooting Mas Yaridu, terlalu tinggi melayang di atas udara tadi, kemudian hajar busa masuk tadi. Acipol, <SILENCIO> Masitova nih cukup baik ke tengah, Witan Sulaiman bukan sebuah pelanggaran tadi itu kejaran Arfanto empat robo sahur oh, sangat berbahaya hati-hati Indonesia terlalu cepat keluar dari kita lihat oh, Ernando Ari Sutaryadi detak di SEA Games 2021 oh, hati-hati Indonesia umpan langsung jauh oh, hati-hati oh, Indonesia ini final SEA Games 2023 buat Indonesia dalam final yang ke-8 dengan raihan dua kali emas Wangga, uang oh, pajak berbahaya sudah langsung melukat. Ramadhan, Ramadhan, yes. yes. padang final seconds ketiga puluh dua di Kamboja ini. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga Dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia Kita lihat Ramadhan Sananta membelokkan bola Dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand Song Chai Cham tadi, kita saksikan Nah, saat lawan Vietnam Tanggal 13 Hati-hati Indonesia Takbek nah, yang arahkan kepada Sananta Gagal Sananta pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan, kan diincan, masih Ferdinand, masih masin. Oke, oh, masih masin. Oh, Oke, masih masin. mencoba masuk. masin. Oke, masih masin. Oke, masih masih masih masin. Oke, masih masih masin. Oke, masih masin. Oke, masih masin. Oke, masih masin. Oke, masih masin. Oke, masih ke Oke, masih ke depan Bagas sangat baik bagas Dewangga, tinggi datangnya berbahaya itu dia ngosir oh sangat baik apa yang dilakukan oleh sob von bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter oh ada lakukan sudah oh alhamdulillah gagal tepat dari lintasan selatan loncat jatuh di kaki airpark seakan-akan dia offset hati-hati Indonesia alhamdulillah tidak akan offset harus kita tuju pemain Thailand oh keluar dari sana tinggi lagi pelan-pelan pelan-pelan oh bukan pelan terhadap dari kiri bola tendang jauh ke depan belum selesai pertandingan bisa dikejar oleh oh! tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita di sini. Sangat cerdik. Kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa berhasil mencuri dari al hasil hasib dari Oman di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Tampaknya pertandingan belum selesai Bung Pertandingan babak kedua setelah berlangsung dan Indonesia sementara unggul 2-0 dan, dan tidak terlalu jauh ada sekitar 4 pemain di Kota penalti. orang yang sudah terlalu memaksa kalau saya pikir dari masuk Udottor hati-hati Indonesia memaksui area yang berbahaya rumpan kelomposan tadi, Udottor tadi pasukan Udottor terlepas tadi Canarong melewati Haikal tadi Pomsako di sekiri dong oh, Wotigi datang ya, berbahaya Sedangkan penjuru keempat kalinya Oh Hati haus Organisasi menjaga barisan belakang Kita lihat karena eksekusi juga sangat baik melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya Tidak juga sama sekali Kita lihat Anan muncul Anto. Tidak ada teman-teman yang menunggu di sana Tidak sedat Oh Tuhan Pancung hari ke kanan Ada bagas Ada pandangan Jonathan Kambing Angkat langsung oh Dan juga Marcelo Lufan Dinan, masih witan. Oh, ke dalam sangat berbahaya di kotak penalti. Marcelo Lufan Dinan, cantarong Marcelo berbaring. oh Tuhan, dinamaku kembali. Ada, oh lemah tendangan kaki kikir. tiga, masih Marcelino, masih Indonesia Marcelino. Kita lihat Irfan hari. Oh, oh. irfan Fajar siapa hari. 7 Fajar? Tuhan. berhasil di vlog agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatraman 7 menit tuh. usaha melakukan tekan dari Sakon. dikejar kita lihat oh umat ke depan ada Ayot Sakon gagahkan Indonesia tadi oh! Oh! alhamdulillah Indonesia merebut emas untuk pertama kali namanya oh. Nampaknya mupeng dari waset bang angkat tinggi bertual hati-hati indonesia bang sakot oh! lepas dari pengawasan pemain indonesia yon disamakan kedudukan di sisa waktu babak kedua okay, okay. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menghitung, menunggu hitungan detik. Kita oh, saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Om Rio, oh, oh, Rio. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat tembak Sot Sapon Bumar Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi oh, di Benjao, ya, selebrasi dari ya. pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Thailand tadi lewat Kyotsakon diciptakan di menit-menit atau di detik-detik terakhir babak kedua berlangsung. Yang mereka miliki saat ini? Iya, kita Oh, terlepas kita lihat iya Pak Sumardi polisi untuk <laughs> <Kota> polisi <laughs> Ah oh Tadi Songchai berhasil dimanfaatkan oleh di depan dengan chip yang sangat indah pemalu luar biasa chip yang sangat cantik sangat baik dari akan dia yang mendapatkan kartu merah <clears throat> sangat baik, oh terlepas Tenggara, Tenggara, kartu kuning, oh Jonathan Kirby kartu merah kartu merah Jonathan Kirby, kartu merah ya Lihat kosong, Fajar Fathur Rahmas 3 lawan 3, Fajar di kotak penalti Fajar eh bagus oh Tuhan, oh, Tuhan. Ferdinand, sangat bebas ayo Fajar Fajar satu-satu Fajar masih Fajar oh kenapa berhenti Fajar masih Fajar oh dengan oh. bebas Indonesia Rizky Ridho langsung arah kecetup pertahanan dan berhasil pergantian tentunya nanti iya tapi uh, perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya menarik uh, apa Haikal uh, tadi dan mungkin Rio ya menempati menempat posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di Oh maju ke depan kita Rio Fahmi masih Rio Fahmi kota penalti yang sangat berbahaya Fajar Fajar shootingnya dan... yeah! oh! Dia boleh seperti kelelahan Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan Tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar Membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol Rio harus mendapatkan apresiasi Asis yang luar biasa Tembakan yang mematikan dari Fajar Dan kita harus bersiap mengangkat pedali Gol kelima Fajar Muhammad Fajar Fatur Rahman Butuh cepat sangat baik umpan cepat lagi Siapa yang di kanan? Mas Ferdinand masuk bekam di kotak penalti, sangat berbahaya, bekam, bekam, penalti, penalti oh, oh, lepas ini masuk Rio Fahmi, umpan lempar ke dalam, ada Fajar, ayo Fajar, lewati, Fajar, masuk ke kotak penalti Fajar, sangat baik, oh, bukan sebuah pelanggaran, menurut wasit, tong kita lihat Irfan Johari, begini sangat bebas, umpan cepat, Fajar Fatur Rahman, masih Fajar Oh, sendirian, kita lihat Dan oh, tidak gol tadi Siapa lagi? Begab. begab, begab, begab Begab, Sangat bebas Benar-benar, seperti menuntaskan Pengawanan dari Terat Sudah bisa dipastikan Fantastis, Alhamdulillah Suwajah itu maruf Malam yang indah Malam yang bersejarah bola Indonesia Garuda -garu. Mudah, menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi Sempat mendapatkan situasi yang sulit Mendapatkan kondisi yang tidak mudah Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia Gajah putih diterkam oleh Garuda Luar biasa penampil Telah berakhir, Alhamdulillah Indonesia menang 5-2 atas ke-32. Pemain yang ber yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, pemain Rizkiri pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan Timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya dan layak dia mendapatkan kalungan medali mas pertama dan dia sekarang menjadi leader menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. yang bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fami masuk, bagaimana energi yang diberikan? Ya. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu pertama sampai perpanjangan waktu kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. ada di belakang coach.